To my channel, nah, oke okay, kita kembali lagi bersama channel saya di sini sempat sembilan. Nah. Dalam video kali ini kita ready mobil Dina ya, tahun 2012 turbo intercooler 130 HT. Kondisinya seperti ini, bagian kepalanya seperti ini. Kelengkapan surat itu lengkap, pajaknya juga masih hidup. Tahun 2012. Masalah harga japri aja di tempat. 175 nego di tempat ya. Mbaknya bak besi mati ya. Ini bagian bak terlihat warna merah Masih terlihat bagus 2012 175 Nego di tempat Next kita review bagian dalamnya sedikit Seperti apa? Di bagian dalamnya, ini bagian kursi, kulitnya warna merah, jok kulit, bagian plafon masih bersih, seperti ini teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana, bagian dashboard masih terlihat ready juga, nanti kita akan melakukan pembersihan, jika konsumen atau teman-teman yang berada di luar sana yang berminat, silahkan japri di tempat, khususnya di CV Putra Singgalang Motor, ini bagian dalam. Ini bagian bak besi mati, ya. Bagian samping sebelah kanan. Ini bagian belakang. Dan ini bagian belakang sebelah kanan masih bersih. So, begitu teman-teman yang berminat silahkan japri di tempat ya, khususnya di CV Putra Singgalang Motor atau kontak person ke nomor 081374656554. Oke. Okay. Next bannya masih bisa kita pakai ya sekitar 50%. Langsung bisa kita pakai. Ini bagian ban depan, bagian ban bagian belakang dan itu knalpot masih ready juga. Gardan masih ready. Oke. Okay. Bak besi mati ya. Ya, itu bagian dalam So, bagi teman-teman berminat Silahkan tinggalkan Sebuah pesan di kolom komentar Di bagian belakang Bagi yang ingin tanya-tanya tentang mobil kantor Hino, Dutro Dan lain-lain Kami ready Ridikusnya di CV Putra Singgalang Motor di bagian depan. Cukup sekian dan terima kasih.